Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di sini. Ucapkan selamat datang. Untuk Pak terima kasih banyak sudah hadir di sini. Keluarga dan kerabat dari anggota maupun simpatisan Sanggar Perbu juga hadir bersama kita dan akan turut membicarakan dan mengapresiasi. Karya tulis dari Mas Ate pada sore hari ini. Nah, um, teman-teman silakan mengambil tempat yang nyaman. Kita akan mulai diskusi dengan moderator yang jauh-jauh dari tangan dari gumbal suasana. Jauh-jauh, jauh, jauh. Bumba, selawasi selawasi. jauh, jauh. jauh, jauh, jauh. jauh yang sudah melapor di sini sudah. Namanya Ainun Mutmainah. Bener betul Panggilannya Inun, Founder toko paling progresif Ke Jogja ini Peres banget Untuk teman-teman Sekaligus Koleksi Atau ikut Bisa hubungi Kayak Inun Ini toko itu Taman Oke okay, ya, uh, saya perkenalkan moderatornya aja. Langsung acaranya saya masih ke Ainul Nurma, Oh, iya. oh, iya. oh iya. Ya. Halo, selamat sore teman-teman. <tuk> Ayo semangatnya lagi. Selamat sore. Ya, terima kasih. Uh, hari di rumah Iva, uh, agendanya hari ini kita diskusi buku ideologi politik Sanggar Bambu. Udah di sebelah saya ada Mas Afit dan Mbak Putu. Uh, mungkin sebelum saya berarti saya bacakan profilnya dulu ya biar kita kenal. Oke, okay. kalau dari mas aktif, Mas Afit ini lahir dan besar di Banggul. Ya, sembilan ratus <laughs> sembilan um, lima menyelesaikan sebagai satu di ilmu sejarah UNY menulis uh, penulis menelurkan karya tulisan menjadi redaksi bulletin san Di dibawa nama pers dan historiografi mahasiswa ilmu sejarah UNY selain itu pernah mengikuti kelas menulis dan penelitian serupa di Kaleri morong tahun 2020 sampai dua serta kelas penulisan kritik seni rupa DKJ. Nah, uh, buku yang akan kita diskusikan ini juga berasalnya uh, dari tugas-tugas akhir uh, Pascasarjana di skripsi. skripsi di UNY. Uh, dan oh iya sebagian. Nanti kalau, kalau mau ditambahkan mengulas. <laughs> nah, kalau Pak Putu, nih, Mbak Putu sendiri, uh, Mbak Putu Sahir sedang melanjutkan studi di Master Ilmu Rakyat dan Budaya. Uh, Universitas Anakaderma Yogyakarta sempat ngajar di alamaternya Fakultas Desain dan Teknik Perencanaan Universitas Perintahan Pantang Rang bersama kolektif tim Future Wonder yang memfokuskan pada aktivitas-aktivitas pengasipan, aksesibilitas, dan agensi bagi seniman perempuan bagi dan karya-karyanya juga pernah dipanggapkan di Lodata Acang April 2021 Oke, okay. uh, teman-teman Sekalian mengingatkan kalau peneng bungunya bisa didapatkan di Iva Shop, uh, Harga spesial hari ini Ya, Pak Halifa ya, harga spesial Pak Ya, kalau belinya di luar 110 hari ini spesial Ya kita bisa sama-sama baca -sama tapi juga bisa kita tanggungnya Mas <tuk> Arti <mas tuk> Oke okay. Mungkin untuk memulai diskusi uh, Pertanyaannya mungkin sebelum A apa, kalau masuk ke sanggar Bambu sendiri Mas Sabir dan Mbak Putu a kita mungkin perlu kenal dulu apa sih yang peristiwa budaya apa saja sebenarnya yang terjadi di tahun di tahun 1950 sampai 1955 ya karena di titik di tahun 1959 itu kan kelahiran Sangat Bambu berarti sebenarnya Sangat Bambu ini lahir dari apa, lahir di tengah Uh, peristiwa kebudayaan yang besar Dan itu berdampak seperti apa Mungkin untuk mas masing-masing saya kasih Waktu Oke oh, sampai, sampai. Oke okay, uh... masuk uh, berdiskusikannya saya ingin minta kepada teman-teman semua yang ada di sini untuk mari kita berdoa untuk seniman-seniman Indonesia pelukis Indonesia dan khusus untuk uh, seniman-seniman Sarababu Saya bisa dipersilahkan Berdoa mulai Cukup Terima kasih atas bahwa itu sangat bagus itu berdiri karena ejekan dari seorang sasterawan yaitu Wirjo Mulyo ejekan, obrolan, pujekan eh, antara Sunarto, pemilih sangat dengan Wirjo karena mereka itu sahabat dan berteman Sirjo so, Mulyo bertanya, oh Sunarto, kenapa kalau seorang pelukis kok nggak jual sander, seorang pelukis kok nggak punya sander, kalau diiraskan nggak punya studio. Nah dari situ EJL itu ternyata kita serius karena mereka berdua uh, aktif di bacaan kejalan itu, jadi alun-alun kitor di sebelah baratnya itu menjadi tempat untuk uh, berkumpulnya seniman-seniman. Seniman, seniman, seniman tari, seniman lukis, uh, kater, musik, dan sebagainya. Yang itu uh, di saat itu menjadi tempat untuk berkumpul yang tidak mau terkontaminasi oleh uh, seniman secara individu yang tidak mau terkontaminasi atau terserat-serat oleh arus politik yang sudah masuk di hapus-hapus, di sangga-sangga sendiri karena kita tahu uh, mulai tahun 59 jika kita tarik ke uh, nasional itu kan peralihannya demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin nah, demokrasi terpimpin itu mulai Nah di situ ada Soekarno Presiden Soekarno membuat Manifestu politik Undang-undang dasar Emotasi Ekonomi Kalian Manifestu Kalian terakhir itu adalah Kepribadian bangsa Nah Kepribadian bangsa inilah yang Dicoba untuk Ditanggapi oleh berbagai partai politik yang mereka uh, memiliki masa besar terutama mereka yang menang sejak tahun 55 pemilu pertama 1955 siapa saja itu yang pertama PNI jelas lalu Mas Yumi dan PKI nah Tahun-tahun ini uh, mulai bermunculan arah yang konsentrasinya ke kebudayaan atau kepribadian bangsa itu di, diwujudkan melalui setiap partai, melalui uh, lembaga kebudayaan Jauh sebelum itu uh, PKI sudah membuat lekra dari tahun 1950 nah, PNI itu baru buat Mei 1959 Dengan salah satu tokohnya Adalah Sitor Sumora. Nah, Kenapa Saya mengamati dan e, Memahaminya Sunarto PR Pendidikan baru itu Sangat dekat dengan Sitor Sumoran yang itu sejak kekejaan, sejak sebelum sebelumnya itu sering uh, bertemu di dalam sebuah event atau kegiatan artisannya Nah, Sunapa PR menerikan uh, sanggah bambu itu di bulan April, 1 April dan PNI lewat LKM itu berdiri naik Nah, Sitor itu kehilangan atau Bahasanya apa yang paling tepat adalah uh, Kelepasan Kelepasan Sunarto Sunarto itu diarahkan untuk Bisa gabung ke LKN Yang itu nanti bagian seni rumahnya Nah, tapi Sunarto malah Sudah dahulu mendirikan saya babu Yang akhirnya LKN berdiri di menu Kenapa seperti itu? Nanti bisa dilihat bahwa beberapa pameran LKN, lembaga kebudayaan nasional, yangnya ini itu pameran kedua ketiga itu yang isi orang saya herbang, orang orang saya punya ikut terlibat mengisi ikut pameran dan yang beraktivitas. Nah itu itu salah satu ini ya awalnya dan Tentu, juga dari Masudran itu juga berlanjut. Uh, akhirnya nanti LKM terus masing-masing di, uh, di apa? Di, dibekukan oleh si tinggal NU. NU lewat pun yaitu les Yang itu berdiri Kalau jenderal negara-negara itu termasuk yang terakhir. Di, ya di tahun 1965. Nah nanti 63 ada banyak pernyataan dan sampai akhirnya puncaknya adalah terkait politik yang terjadi di, di gerakan peristiwa 31 Desember. Nah namun e, dari situ e, sanggabung itu berkembang berkembang dalam berbagai kegiatan. Pernyataan, alur, sikap yang itu berkembang dari 59 Nanti saya, uh, saya itu uh, dari konteks sosial politik itu Berdiri 59, 60, 61, mulai itu Orang-orang sebalik-balik -orang uh, mengenal Jakarta, berdiri Jakarta ada beberapa orang yang itu nanti akhirnya menjadi uh, komisariat nafas Jadi di dalam cara membuat komisariat ada tiga Komisariat jiwa yang itu berempat di Jogja Komisariat nafas itu yang bertempat di Jakarta Dan Komisariat tubuh itu yang berada di seluruh Indonesia sebagai praktek dari pameran komite yang diadakan oleh seniatur. Jadi e, sejak tahun 61 itu mulai di Jakarta terus muncullah e, komisariat nafas yaitu komisariat yang untuk menghidupi sanggar. Lalu dari situ jiwa komisariat jiwa di Jogja itu untuk mengguleng atau membuat atau mendidik seniman seni. Manjir lalu pameran keliling lewat komisariat itu itu e, berlangsung tahun 61, 62 sampai 66 itu di berbagai daerah, berbagai kabupaten, seulau Jawa dan Madura. Nah, mungkin itu saja gambaran-gambaran awal ya yang nanti tadi saya sebutkan. Ada, ada beberapa momen-momen penting dan. Pertemuan dengan KTP, lembaga dan mungkin nanti bisa kita Itu saja ya, guys. terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat sore. Sebelumnya, saya belum pernah membaca penelitian aktif. Yang... Apa yang, um, yang menjadi menarik bagi saya adalah Karena penelitian tesis saya saat ini Adalah tentang estetika dan relasi kuasa Ada sebuah kelompok seni di kampung saya, di Dan um, bagi saya menarik Karena di kurun waktu yang sama kelompok seni ini ada, tapi di Jawa Nah, dan terlibat uh, kayak dalam politik gitu. Nah, uh, saya tertarik sama tulisan Mas aktif mengenai um, apa ya konteks politik, apalagi mengenai identitas uh, jati diri nasional pada konteks saat itu Misalnya um, banyak sekali usaha-usaha dalam -usaha orde lama itu mengembangkan identitas bangsa lewat Uh, yang namanya keberdayaan misalnya orde lama Sukarno itu menggunakan keberdayaan untuk memperkenalkan Indonesia sebagai negara baru ke dunia sedangkan uh, suatu melakukannya dengan cara uh, menggunakan Indonesia sebagai um, semacam apa ya mungkin ada value politiknya juga melalui pariwisata dan segala keputusan-keputusan uh, Nah, dalam konteks ini Bagi saya sangat bagus, sangat menarik Apalagi hingga saat ini bisa bertahan Dan uh, Apa ya, semuanya bisa kita lihat dari waktu yang dibeli masak itu Selama 69 sampai, eh sampai 69 Ini 10 tahun masa-masa formatif -masa yang sangat penting menurut saya Jadi ada di bagian itu itu mengenai uh, ini boleh langsung loncat ke hmm. jadi langsung aja kalau misalnya misalnya kelompok sendiri sangat bambu kalau misalnya yang belum baca nanti bisa sama-sama menimak atau kalau misalnya anggota sangat bambu keluarga anggota sangat bambu mau berbagi cerita sebagainya itu tapi bagi saya itu ini struktur Sangat baru ini begitu matang ya Jadi dikelola ibarat partai politik Tapi mengaku non-politik gitu Sebisa mungkin uh, menjauhi yang namanya uh, partai politik Karena di saat itu kan uh -huh. ada dua aliran utama yang seperti Kita tetap ini, realisme sosialis dan humanisme universal gitu uh, Terus apa ya di sini saya lihat, uh, sampai waktu itu mampu mendapatkan diri dalam posisi yang berkelanjutan. Secara politik memang posisinya aman, tapi apa yang didapat itu, misalnya akses-akses. Terus um, beberapa pameran yang itu, itu kayak di beberapa pameran itu di Jawa ya, jawa, Madura, terus um, apa? pendidikan diriling, mungkin bisa pahwi oh, ya. itu itu menurut saya strategi-strategi yang sangat menarik gitu bagi suatu kelompok seni nah kita bisa mengambil mungkin pelajaran-pelajaran yang um, dari saya bangku ini misalnya bagaimana cara mereka mengelola suatu kelompok seni sekarang saja misalnya kelompok-kelompok seni banyak yang tidak berlambang oke okay. ya misalnya um, karena tidak mendapatkan subsidi pemerintah, jadi uh, saya bangun membentuk badan usaha berupa menjalankan latihan. Terus um, karena kalau nggak salah nafasnya ya, ya. nafas ini Jadi, Jakarta. Jakarta. Jadi Jakarta, ya, ya, ya, ya, ya. Jakarta ini sebagai nafas ya, ya, ya. komisariat. Komisari. Komisari. Ya nah Jogja itu sebagai tubuh, jadi di saat itu di kurun waktu itu mereka sudah membuat strategi bahwa Jakarta akan digunakan untuk mencari orderan, itu perlu dibahas Jadi mencari orderan dan setelah itu, um, mendanai itu disepakati untuk membiayai Jogja untuk berproses. Mungkin itu bisa kita jadikan. Refleksi lebih lanjut, ternyata e, sentralisasi politik Ibu politik dan kejadian sampai sekarang itu masih ada ketimpangan gitu. Jadi Jogja harus bergabung pada Jakarta gitu. Itu di tahun 59 ke 69. Terus, um, wah ada bagian konflik oh, anggota itu nah bagi saya karena latar belakang saya komunikasi visual ada um, bagian menarik di logo jadi logo Sanggar bambu itu, itu bisa diperlihatkan logo Sanggar bambu di sketsa oleh Androgo Soekarno sketsa tersebut dibuat pada tahun 1962 tepatnya ketika Gus memberikan order untuk membuat sebuah relief bentara surya di Kantor Pos Solo dengan objek budaya, -budaya yang sedang menarik mereka. Inspirasi untuk ilustrator tersebut dari cerita berawal dan sketsa mengenai budaya tersebut menjadi cikal bakal logo Sanggar Bambu Sketsa bunga berjumlah yang pada awalnya merupakan representasi dari persahabatan mereka. Hmm. Itu ini logo yang sudah jadi. Nah, yang bagi saya menarik karena beberapa bulan lalu saya sempat menonton. Film ini teman-teman juga udah menonton, jadi namanya Cave of Forgotten for Dreams itu disutradari oleh Brad Bird. Nah di dalam film itu ada satu reel yang membuat saya sempat menangis. Itu baik secara penarasian maupun bentuk. Jadi gambar udah-udah di show di banjir. Interpretasinya saat ini itu digunakan untuk kegiatan syaratnya. Jadi tapi ada kualitas yang terasa dan terasa sangat spiritual dalam dua sketsa ini dan ternyata Pak Sunakur juga um, mengarahkan sebenarnya sangat dalam itu lebih ke arah spiritual Oke, sebentar lagi ya, maaf, menurut saya sudah sedikit saya mau kasih lihat gambarnya soalnya mirip gitu Ini sketsa 2, sangat baru Terus Yang bawah ini Jadi kayak Pertanyaan-pertanyaan itu muncul Jadi saya nggak tahu apakah manusia Ada satu garis lurus dalam peradaban Jadi apakah manusia memiliki pengalaman yang sama Koneksi yang sama dalam mencintai Apakah ini menunjukkan bahwa penciptaan masa kini itu selalu terkoneksi dengan masa lalu? Mungkin um, sisa-sisanya kayak ada beberapa pertanyaan tentang uh, misalnya keputusan Sangar Bangku untuk um, menegaskan bahwa um, mereka adalah Sangar yang nasionalis, manis. Ini menurut saya menarik juga karena Mas Atif memberikan tiga poin Yang pertama, menjadi mereka akibatnya menjadi lembaga gerakan seni di tepian harus. Terus yang kedua, mampu berada dalam keririsan lembaga formal seni Terus yang ketiga, nah di tahun 667 itu Pak Senatu PN menjadi wakil seniman, waktu untuk seni nah, ya. menarik Transisi yang mulus dari Orde Lama ke Orde Baru Nah saya penasaran bagaimana sikap Sunarto, Pak Sunarto dan kawan-kawan Sebagai seorang humanis, nasionalis menghadapi 65 gitu Apalagi Pak Sunarto mendapat uh, apa, uh, posisi yang cukup privilege jadinya gitu. Sebagai wakil seniman polka gitu. Terus Um, ya yeah, terus terus. <laughs> okay, segitu dulu ya. sampai okay. ya Terima kasih. Oke. untuk Terima kasih.